Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa, Apa kabar Sahabat semua Selamat datang di channel Anak Emo Semoga sahabat semua Dalam keadaan saat al-alafia Masih menemani teman-teman Untuk beristirahat Atau berileks Atau mau tidur Saya akan membawakan Kisah Abu nawas yang cerdik jangan kembali jadi uh, pastikan posisi teman-teman saat ini nyaman Dalam bila sedang menuju ke badan untuk beristirahat tidur ya uh, pastikan, pastikan posisi bantal bantalnya enak tarik selimut dan rileks teman-teman ya nah bagaimana ceritanya ikutin Video, Video ini dan buat yang, yang belum sadar silakan disasar terlebih dulu ya. Uh, terima kasih sudah mampir di channel anak Embong. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang, yang dilegalisir oleh Baginda, baginda. Sejak, sejak saat itu Baginda, baginda ingin menangkap Abu Nawas. Nawas. Untuk di jebloskan ke penjara Saya kalau baca kisah Abu Nawas ini Bawaannya pengen ketawa-ketawa bersih ya temennya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang, siapa, yang siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan diri raja, raja, Maka tak disaksikan, tak disaksikan lagi Ia akan mendapat hukum-hukuman Baginda bagi tahu Abu Nawas itu, Itu takut berbahagia banget, banget sesama yang, yang namanya beruang Suatu hari nyawa, Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung bersama dengan rombongan untuk, untuk berburu berburu. Abu Nawas merasa takut dan gemetar mendengar bahwa ia akan diajak berburu berburu. Tapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam, Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda, baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. Tautan, mengapa engkau aku panggil Abu, Abu Nawas? Tanya baginda, baginda nih, tanpa sedikit pun tersendiri di nih. Bagi, bagi dia tuh, sepertinya masih marah karena di istana itu Dianjurin sama, -sama. Eh, Abu, Nawas, Abu Nawas ya Teman-teman ya. Ya. ya Amun tuanku, -tuan. hamba, hamba belum tahu Kata Abu Nawas, Nawas. Kau, kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan Hutan masih jauh, jauh dari sini. sini Kau, kuburik -kubur muda yang, yang lambat Sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang budaya yang cepat. Nanti pada waktu senja-senja siang, siang, kita, kita berkumpul, berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila puja turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap berilih. Sekarang kita berpecat. Begitu, karena bagindaan ini. Menjelaskan, menjelaskan ke si Abu Nawas kalau lewat lewatnya pas sedang baginda. Kemudian baginda dan rombongan mulai berdarat. Abu Nawas ini, ini tahu bahwa baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal dan ketika Abu Nawas sedang berpikir tiba-tiba hujan turun. Jadi kan. Uh, perintahnya berkumpul Ketipis istirahatnya baginda, baginda itu uh, Dengan pakaian yang kering ya Nah ini maksudnya Baginda, baginda itu Menjebak Abu Nawas dengan Tentang memberikannya Budaya yang lambat Sehingga Tentang Nantinya di saat pertemuan mereka itu Baginya Abu Nawas itu kan Bahasa kuyuk Dianggapnya ya, nanti Nah di setelah nanti akan dicari pasalnya seolah-olah tidak menuruti perintah raja karena bajunya basah gitu loh. Jadi, Jadi Abu Nawas ini udah, udah ini nih ya, dia, udah ngerasa dia, dia kayaknya kayaknya kayak lagi jepak gitu. Begitu, begitu jalan turun, baginda dan rombongan seseram memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan. Tetapi, Tetapi karena jelasnya hujan, baginda, baginda dan para pengawalnya basah kuyuk. Oh, malah baginda, baginda aja nih yang basah kuyuk. Ketika santai siang, tiba Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menengah bunda yang sangat lambat. Baginda dan para pengawal terperangah terperangannya itu tetap mengomong ya. anda dan para pengawal terperangannya karena baju Abu Nawas tidak basah padahal dengan kuda yang paling cepat saja tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang, yang kemarin ditunggalkan oleh bagi nida Kini baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lambat. Setelah abun dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun lagi seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada yang kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung menjadi Baju mereka berkebasar kuyuk karena kuda yang di Tunggangi tidak bisa berlari dengan kejar. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dulu dari Baginda. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah lagi. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keinginan tarawannya yang selama ini disembunyikan. Jadi tidak jadi kepenasaran Di mana si Abu Nawas siangkau hujan nih? Padahal semuanya pada perjalanan Terus sekarang bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat paka berteduh terdekat. Apalagi? Dengan, dengan budaya yang alamat ini kata Bapak Binda, binda. Dengan, dengan tersenyum Abu Nawas menjawab mudah, mudah tuan, tuan yang mulia hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan tetapi begitu hujan turun hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya lalu hamba mendudukinya ini hamba lakukan sampai ujung berhenti. Jadi oh. dia baginda menghindar merasa oh. e, dan mengakui terbitkan Abu Nawas. Ya, jadi begitulah e, kisahnya ya teman-teman lagi-lagi Abu Nawas ini e, bisa menghindari hukuman membaca ya sengaja raja itu milih cari-cari kesalahan Abu Nawas dengan dengan berburu, mungkin karena hujan jadi nggak jadi berburu, berburu, akhirnya, akhirnya, perburu, berburu, akhirnya mau dikepung uh, hujan nih, banyak kagak juga. Nah, nah semua, semoga kisah-kisah ini yang yang bisa menghibur teman-teman semua dan. Tentunya mencerdikannya tentunya bisa menginpirasi ya, ya. buat teman-teman ya, yang menghadapi -teman. men -teman, men -teman, masalah yang, yang berat sekalipun, hendaknya ya, uh, bisa mencari, mencari solusinya dengan, dengan ceritik. Ya, ya, Akhirnya Kini saya pamit dulu diri. Terima, Terima kasih sudah uh, menyaksikan video ini. Wa'alaikah kawaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakat Sampai ketemu.